Yang ini saya melintasi jalan Transparelang Kebetulan saya dicegat Raja apa pikir saya? Bukan raja Sim atau STMK kawan-kawan Tetapi Razia Corona COVID Apakah Anda memasuki kawasan wajib masker? Kebetulan saya sendiri pakai masker kawan-kawan Jadi tidak ada masalah Di jalan lintas Transparelang ini masyarakat Mem, memeriksa apakah pengendara tahu yang lalu lalang di sini mem, mengemudi sambil memakai masker kawan-kawan atau tidak. Jika tidak memakai masker akan dipulangkan kawan-kawan. Kawan-kawan untuk mencegah mengatasi mewawah, mewawahnya menularnya penyakit corona COVID-19, diharapkan, pemerintah mengharapkan masyarakat memakai masker cuci tangan, sarung tangan dan stay at home atau lockdown kawan-kawan. Inilah dia sebagian dari masyarakat yang mengadakan razia di jalan lintas Transmerelang. Anda memasuki kawasan wajib masker. Jangan marah jika ditegur warga. Hal yang sangat bagus kawan-kawan untuk mencegah mewabahnya virus corona. Ini adalah salah satu contoh yang sangat positif kawan-kawan. Masyarakat di sini sangat. Saya prihatin dengan adanya Corona, kawan-kawan. Mereka memeriksa setiap kendaraan yang lewat atau yang lalu-lalang. Itu dia, kawan-kawan. Samuel Senifar. Eh, saya belum ya. Jangan lupa. pantau channel ini, kawan-kawan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Samuel Senifar, YouTube channel. kawan-kawan youtuber inilah kawan-kawan kita saudara-saudara kita yang mengadakan razia masker di jalan lintas di jalan lintas transparilan kawan-kawan mereka masih muda-muda tetapi mereka peduli dengan corona dan covid kawan-kawan mereka benci kita semua benci dengan penyakit corona covid-19 kawan-kawan semua terbengkalai bekerja juga terbengkalai atau apapun semuanya terbengkalai kawan-kawan ini adalah adik-adik kita yang melakukan razia corona covid-19 kawan-kawan kita gimana? Buanya saya se warga Sembulang semua. Oh, Oke. Okay. Ketuanya warga Sembulang bisa kasih komentar sedikit, Bang. Boleh. ketua. Uh, untuk, untuk, untuk mengurangi memutus mata rantai, kami warga Sembulang melakukan inisiatif untuk uh, yang melakukan jalan-jalan kecuali yang berkepentingan yang menyangkut perekonomian warga Sembulang kami izinkan masuk. Kalau hanya untuk jalan-jalan, kami mohon maaf sementara tidak bisa nah itu dia kawan-kawan memutus rantai kawan-kawan mereka warga sebulan kita sangat mendukung itu kawan-kawan mereka kalau bisa mereka membunuh corona covid-19 kawan-kawan kita sangat mendukung kawan-kawan sekali lagi para warga sebulan kita salut mereka masih muda-muda peduli bagaimana dengan kita-kita kawan-kawan di par youtube channel mantap, mantap.